Oke, di lokasi kedua kita ada di Serambi Soekarno, tepatnya di Biara S. Santo Yosef, SVD. SVD. Oke kita di lokasi kedua di tadi setelah kita di rumah pengasingan Bung Karno uh, Saat ini berada di Serambi Soekarno tepatnya di biara uh, SVD uh, Biara Santo Yosef SVD uh, Kalau lebih ininya di samping gereja katedral ND Oke okay, ini dia di belakang saya Wah ini benar-benar tempat yang sangat menginspirasi Sangat sejuk